Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa wa wa Ashadu an la ilaha la salli wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad wa ala wa sahbihi Wa usikum wa yang Allah, die, Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. <clears throat> Setiap minggu kita selalu Dengar pesanan-pesanan Supaya kita Menambahkan Ketakwaan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah juga Menyeru kepada kita Supaya kita takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana Sifat takwa lah Yang boleh man apa menjaga diri seseorang mukmin oleh itu pada khutbah hari ini saya ingin berpesan kepada diri saya dan juga kepada hadirin sekalian supaya kita berusaha menambahkan amalan kebajikan kita dengan kita mengerjakan segala suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan menjauhkan segala larangannya Mudah-mudahan kita akan menjadi seorang hamba yang bertakwa Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian Ramai di kalangan manusia Yang menyangka bahawa Kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang berlaku ke atas umat-umat sebelum daripada kita tidak berulang lagi pada kita pada hari ini, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan dalam Al-Quran di dalam Surah Al-Ahzab. Sunnah Allah subhanahu wa ta'ala Yang pernah berlaku ke atas umat-umat yang terdahulu Sama sekali tidak akan berubah Tidak akan tidak akan tidak akan diganti dengan sunnah sunnah lain. Maksudnya kejadian yang berlaku ke atas umat umat yang tahulu tetap akan berlaku ke atas umat umat yang terkemudian. Sunnatullah adalah satu kejadian yang Allah datang untuk nak menguji keimanan seseorang. Sebab itulah setiap umat diutuskan rasul-rasul supaya memberi peringatan kepada umat-umatnya supaya umat-umatnya sedar bahawasanya hidup kita ni ada Tuhan yang setang, sedang senantiasa mengawal segala kehidupan kita, menjaga segala gerak-geri kita. Sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh rahmat dan kasih sayang kepada hamba dia, dia selalu membuka pintu kepada hamba-hamba dia supaya tadarrak, supaya merendah diri, berdoa dan insaf di atas segala kesilapan dan kesal, segala kesalahan kita, supaya kita memohon ke atas kesalahan kita daripada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita menjadi hamba-hamba yang diredhai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna ila umamim min qablikum fa akhazna wa laqad akhazna wa arsalna ila umamin min qablik fa akhaznahum bil ba'sa wal darra la'allahum yatadarra'un falaula iz ja'ahum ba'sun tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun fatahna alaihim Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di dalam surah ini sesungguhnya Demi sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu wahai Muhammad tugas rasul untuk mengajak manusia supaya kembali kepada Allah supaya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah mengatakan kami uji mereka fa akhaznahum bil ba'sa ba wad dharra kami ujikan mereka dengan menimpakan al-baksa kesusahan kesesang, kesengsaraan tak ada anak makan, nah susah hidup waduroh dan sakit demi, nah Mala petaka bermacam-macam tuhai uji ke atas manusia. La alhamdulillahirobbilalamin supaya mereka itu Khabar dan sedar dan mereka merendah diri memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Tetapi sayangnya Allah mengatakan falaula izja'ahum ba'sun tadarrum. Allah mengatakan kalaulah mereka itu ketika diujikan mereka dengan kesusahan dengan kesengsaraan mereka merendah diri dan sedar akan kesalahan mereka tapi sayangnya mereka tidak insaf tidak khabar tidak sedar duduk dalam keadaan leka qasat walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malu sebab mereka tidak khabar tidak sedar tidak insaf adalah Apabila Allah uji mereka, mereka tak khabar disebabkan dua sebab dia kata. Walakin qasat qulubuhum. Satunya kerana hati mereka telah menjadi keras seperti kerasnya batu, bahkan lebih keras daripada batu lagi. Hati kita keras ni kerana kita banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kal bala'an ala kulubihim ma kanu yaksibun bukankah hati-hati kamu menjadi berkarat Disebab dosa-dosa yang kamu laku setiap hari sebab yang kedua wazayyana lahumusyaitanu ma kanu ya'malu sebab yang kita taksir kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala apabila diuji Kerana kita dihiasi oleh syaitan akan amalan-amalan yang buruk. Yang kita selalu buat kita nampak kata comel, nampak kata molek. Padahal, amalan itu telah dihiaskan oleh syaitan. Syaitan khijanya, Wala uzayyinan, Wala uzayyinan, Kami akan hiaskan, Akan tipu mereka, akan buat segala-gala benda yang buruk tu nampak comel nah. Ini sebab yang kedua. maka kanu ya'malun apa yang kita lakukan. Kita wasa comel, wasa molek nah. Tak kira okay. salah kita buat lagu ni nah. Padahal kita buat ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi baca lagu ni tapi tak ada contoh daripada Nabi SAW alaihi menghiaskan. Ini dua perkara. Jadi apabila Tuhan apa syaitan menghiaskan pekerjaan buruk menjadi comel hati kita leka dengan kehidupan dunia nah leka kepada segala perhiasan dunia kerana dalam al-Quran dalam surah apa dalam surah Ash-Shu'ara dia kata Afara'aita imma ta'nahum sinin Bagaimana kalau aku Wimung hidup ni beratus-ratus tahun lamanya? Nah, hidup lama ni kita rasa deblah. Kita rasa hebat lah Karena kita tak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita leka dengan apa? Dugaan tipu daya dunia. Nah, ini oh, dia panggil fazayyanalahu syaitanu a'malahum nah. Allah guna syaitan untuk menghiaskan segala amalan buruk kita nampak comel nah afara'aita immat ta'nahum sinin sumaja'ahum makanu yu'adun kita hidup lama tanah dunia tak ada sakit demi tak ada apa sekarang Tuhan buka belaka kepada kita Akhir Allah katanya semaja'u makanu yu'ad. Kemudian pada satu masa Allah janji ta tejup dengan kita. Nah, sebab tu Allah katanya ayat selepas dia kata falamma nasu mazkiru bih. Tak tak kala kita hidup lekor dengan perhiasan dunia, nah. Kita lupa segala teguran nasihat yang Allah hatta melalui rasul kepada kita. Kadang-kadang, mazuki ma rubih ni, nasu mazuki, Ya dua ada mazuki rubih ni. Tentang diri kita sendiri. Tentang kejadian alam. Diri kita sendiri ni, kalau umur sudah 40 dah ni, naik ke atas, ya hanggit ambil sikit-sikit. Nah, mata kelabu tengok tak nampak. Tlingo tak dengar. Kalau kau tua kau tak dengar kaki kau sakit lutut kau sakit nah ni mana nasu mazkurubih lambuk jadi uban habis dah kita tak khabar lagi nah kita dewasa kuasa muda lagi kuasa boleh hidup lama lagi nah dalam kata fatahna alaihim abwaba kulli <meng> Allah bukakan ke atas orang-orang yang dok leka lupa kepada nasib dia di hari akhir. Allah beri belaka kepada dia. Fatahna 'alaihim aqwaba Allah beri kesehatan kepada kita. Allah beri kemewahan hidup kita. Allah beri kuncu-kunci kita penyokong-penyokong kita ramai. Anak-anak ramai, kereta mewah, rumah besar. Wah, hebatlah kita. Padahal segala yang Allah beri saat ni tu menjadi ujian ke atas diri kita. Sebab tu Allah katanya, afara'aita imma ta'nahum sinin bagaimana kalau aku hidup lama hidup lama ni kita rasa tak khabar nah. padahal Allah uji, Allah mari kesedaran kepada kita setiap hari nampak rambut uber putih dah mata kena pakai cumi dah kaki sakit dah nah. lutut pun sakit, nak gismayah pun tak boleh nah. nak gerak kot tu kot ni tak boleh tak khabar lagi fatahna alaihim abu'a bakulli syai'i hatta iza bima uta sehingga kita duduk seronok-seronok dengan segala kenikmatan yang Allah beri kepada kita nah makin sedap hidup mewah nah banyak penyokong banyak orang suka pada kita kerana kita berbagi pada dia nah akhaznahum baghtatan Allah mari Hatta kepada kita ni dengan cara mengejutlah, khabar-khabar agak boh mati. Nah, bakti dan dengan cara mengejut dengan syawal kita terus dada, tengah tunggu suka tu mati banyak orang mati dengan cara mengejut. Nah, sebab tu Nabi saw dia hajar kepada kita supaya kita selalu baca doa. Allahumma inna nauzubika min zawali naimatika. Ya Allah, aku bermohon kepada kamu supaya jangan hilang segala nikmat yang Engkau beri pada kita. Padahal nikmat Allah beri pada kita ni Allah tarik sikit-sikit sikit. Nah. Wa man nu'mir nunaqqisu fi khalqihi. Siapa yang Allah beri hidup panjang, Allah kurang kejadian dia. Mata tak nampak, telinga tak dengar. Nah. Kurang-kurang sangat. Wa na'udzubika min zawali ni'matika mith supaya Allah jangan hilang segala nikmat yang Allah beri kepada kita. Nikmat yang boleh kita syukur kepada Allah tu la in syakartum la azidannakum. Kalau kita banyak bersyukur Allah tambah lagi. Nah. Wa wa tahawwuli afiyatika. Ha kita. Dan jangan Allah mengubahkan segala kesihatan aku. Nah. Supaya Allah jauhkan, kita duduk sehat-sehat boleh, nak pergi sejid tak Nah, Tapi ada orang Allah jaga dia, umurni puluh, 70 boleh pergi lagi, dengar lagi mata lagi, wasa kasih kepada orang tapi kita umurni puluh, 70 puluh, wasa tak seh dah. Tak boleh nak pergi dah. Orang ini orang kita tak lupa, kita lupa kepada Allah. Itu yang Nabi katanya, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa afiyatika wa fuja'ati dan supaya jangan mari secara mengejut akan bala yang menipu kamu menipu aku nah banyak orang lain duk dia dia pecah kepala nah tak leh tak khabar koh kau duk makan tu tak khabar nah baru sakit baru khabar nah sebab itulah Allah katanya akhaznahum baghtatan Faizahum mublisun aku akan ambil mereka dengan secara mengejut. Nah, baik cabut selalu mati. Nah. Faizahum Tiba mublisun tiba-tiba dia berputus asa, takleh buat apa, apa. Tak ada nak pesan kat orang tu, tak ada nak pesan kat orang Nah. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tengok Firaun seorang raja yang hidup mewah. Nah. Yang diberi segala-galanya kepada dia Hingga sapa dia Rasa dia ni jadi tuhat Nah Miliki segala-galanya Nah Dia berkata kepada pembesar-pembesar dia Dia katakan Waqala Fir'aun Ya ayyuhal malau Hei pembesar-pembesar aku Dia kata Ma'alim tulakum min ilahin wairi Aku tak pernah beritahu kepada kamu kata ada tuhan selain daripada aku dia mengaku dia tuhan nah Firaun nah. kerana Allah hui kepada dia segala nikmat sampai dia mengaku tuhan nah alatin <tuh <sounds> he Haman tolong nyalakan api ke atas ke atas tanah supaya bakal menjadi batu batu nah Apa faj'an li sarhan la'alliyatali ila ilahi Musa jadikanlah aku ni satu bangunan tinggi supaya aku boleh menaikinya mendakinya aku nak tengok Tuhan Nabi Musa dia dak kata ada tuhan selain daripada aku wa inni la'azunuhu minal kazibin sesungguhnya aku sekor dia ni pembohong nah pendusta nah Allah balah dia lagu mana nah Allah, kalau kita tengok dah, dalam cerita Quran banyak sekali. Nah, Allah ayat dalam surah Al Qasas dia kata, faakaz nahu wajunudu wajunudu. Nah, maka kami seksa dia dan tentera tentera dia, fanabaznahum filiam kami tegelamkan dia di dalam lautnya. Fanzur kifakan akibatul azzalimin cuba kamu tengok nah, bagaimana Allah seksa orang-orang zolim nah, kesudahan orang-orang zolim tu lagu mana Kalau kita tengok kesudahan orang-orang yang tak khabar tentang hidup dia ni apa kerja dia apa tugas dia dan ke mana dia nak pergi, apa yang perlu dia laku kesudahan hidup dia Allah uji yang macam ni nah, khabar -khabar tak ada nak buat apa siap ya. nah. oleh itu saya menyerukan kepada di saya dan kepada semua hadirin sekalian Supaya kita sama-sama insaf dan sedar Kulia ibadia allazina asrafu ala anfusihim la taknatu min rahmatillah Katakan ulehmu ya Muhammad Hei hamba-hambaku yang telah terlanjur Kesilapan doa wak nyanyi ke atas diri dia sendiri. Nah, Hak Tuhai suruh, dia ya tak wak. Hak Tuhai lari, dia ya wak belakang. La taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa daripada rahmat Allah SWT. Sebab itulah, di antara ujian-ujian yang dilalui oleh manusia, terutama sekali orang mukmin adalah ujian sebagai... Memberi lapu peringatan kepada kita semua. Walla nuzikkan Nuh azabil aduna dun azabil akbar la alhumyarjeun. Aku akan merasakan mereka itu dengan seksa di dunia, bukan seksa di hari akhirat. La alhumyarjeun supaya kita ini mari apa mali tuh tuan diri kita. Apakah yang persiapan kita kita sedang buat untuk nak menghadapi ujian-ujian Allah pada hari akhir esa? Sebab itulah di dalam surah As-Saffat Allah katanya wakifuhum innahum masulun. Tahan mereka itu semua. Mereka ini akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan. Nah. Jadi kita dok rasa sedak, hok kita dok waktah dunia ni kita rasa lepas. Nah. Padahal Allah katanya... ...fuak-fuak ni semua ni... ...kena terakhir habis di hari akhirat esok. Aku nak tanya habis. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ izin anin naim. Aku akan tanya pada hari esok... ...semua ni'mat-ni'mat aku beri pada aku. Sebab itulah... ...di hari akhirat esok... ...kita tidak boleh berganjak... ...daripada dua kaki kita tak boleh nak gerak... ...malaikin setelah kita... ...dapat memberi jawapan pak parkara. Nah... Di antaranya masa muda kita ada buat gapa di atas dunia. Ambil daripada akhir balik masa apa? 40. Allah tanya habis tu masa muda kita. Ambil daripada hidup masa apa? Mati. Daripada umur aku kuwi kemudian puluh tahun muda buat gapa? Dia guna untuk apa? Harta yang kuwi muda ni tu, mengambil mana dan mengguna untuk apa? Nah. Ilmu yang muda mengaji tu, mengguna macam mana? membuat kita supaya mudah ngaji. Nah, Allah tanya habis. Bukan kata orang aling terlepas dah. Orang aling kena tanya juga. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara yang saya baca tadi, afara'aita ta'nahum sinin, summa ja'ahum ma kanu yu'adun, ma aghna 'anhum ma kanu yumatti'un. Ayat ni ni kita selalu patut baca sama. Saya nak bagi makna dia. Bagaimana kalau aku wimu hidup seni beratus-ratus tahun lamanya. Tapi sumaja ahum makanu yaadun kemudian datang kepada kamu juga apa yang aku janji padamu kita kena mati. Nah. mati matilah kata ma'ghnaanhum makanu yumat. Sedikit pun tidak boleh memberi pertolongan kepada kamu hok mudok seronok-seronok di atas dunia dulu. Nah. Oleh itu, kita kena belajar lah, kena belajar. Mendekati Al-Quran Mendekati majlis-majlis pengajian Supaya kita ni selalu Sedar bahawasanya kita hidup Di sini tak lama Dan kita akan pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah akan tanya kita segala-galanya Dan insya Allah kalau kita orang Beriman, Allah berfirman Dalam surah Ibrahim Dia kata Yusabbitullahu allazina amanu Bilkaulis sabiti fil hayati Dunia wa fil akhirah Orang beriman ni Allah akan meneguhkan ucapan-ucapan yang dia selalu duduk baca di atas dunia dan juga di hari akhirat. Mudah-mudahan segala tunjuk ajar daripada Al-Quran dan daripada Nabi SAW melalui ulama-ulama yang sebagai warisan para Nabi-Nabi kita akan mendapat mengambil manfaat dan kita akan menjadi seorang yang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Aku lukau lihaza wa astagfirullah liwalakum fastagfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa جنده وهزم الاحزاب وحده اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى وصحبه muslimun usikum wa iya Ujian dalam bentuk diberikan segala nikmat ini bukan sahaja diuji kepada orang-orang kafir nah bahkan orang Islam juga akan diuji dengan macam ni nah. Nabi SAW telah bersabda di dalam hadisnya riwayat Imam Ahmad hadis ini di akui Hasan iza daripada Uqbah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza ra'aita Allah yu'ti al-'ibda min ad-dunya ma yuhibbu wa mukimun ala ma'asihi fainna ma zalika minhu istidraj Nabi kata kalau mung ni boleh tengok akan keadaan seorang hamba yang Allah beri kepada dia segala yang dia nak di atas dunia nah boleh berlaku sedangkan dia saat itu mukimun alam maasi sedangkan dia saat itu doa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala nah Orang-orang ini Nabi kata itu adalah ujian istidrad. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Qalam ayat 44, "Fazarni wa man yukazzibu hadis." Allah kata, "Hei Muhammad, biarkanlah dia. Aku nak uruh orang-orang hak -orang yang mendustakan tentang ajaran Al-Quran." Nah. Allah huyak kata, Mungkijamun alaikal balak wa alailal hisad. Nah. Munggoyak saja, Tapi urusan mereka itu, Aku nak wakiloh sendiri. Nah. Aku, Allah katanya, Biarkan mereka itu, Nak duduk lagu mana pun, Ikut dia lah. Orang-orang okay, okay, yang dustakan ajaran-ajaran Al-Quran ini, Allah katanya, Sanastadirijuhum min haisulah ya'lamun. Ya Aku akan ambil sedikit demi sedikit Ambil, tarik sikit tarik sikit dengan keadaan dia saat ini tak khabar dia tak khabar. Nah kita tak khabar hidup kita Kerana Saya kata tadi kan, wazayyana lahumu syaitonu maganu yamalun. Seteruk hiyah kan hidup kita ni waktu kita ni tak khabar. Nah oleh itu, nah marilah kita sama-sama insaf dan sedar. Bahwasanya segala kejadian yang berlaku di atas dunia ni Baik masa dulu dan juga masa sekarang Adalah satu ajaran, satu pengajaran kepada kita nah. Korun Yang begitu hebatnya, kekayaannya Akhirnya Allah tergelar dia di dalam bumi juga <Sess> Aku tergelar dia Dan rumah-rumah dia, harta-harta dia di dalam bumi fama kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillah tak siapapun yang boleh menolong dia orang yang hendak kasih dia dulu duk di ambil harta dia dulu duk di bawa harta tak ada yang boleh dia tolong saya pun. selain habu min dunillah salam kepada Allah Subhanahu wa taala oleh itu untuk kita selamatkan diri kita maka kita mendekatilah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala kepada ajaran-ajaran yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk kebahagiaan kita hidup di dunia dan juga kebahagiaan kita di hari akhirat Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ufirlil muslimin wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al ahyai minhum wal amwat Allahumma arinal haqqa haqqa warzuknat tiba'ah Wa arinal batila al batila warzuknat jtinabah Allahumma ja'alna minal lazina yastami'una al-kaula Fayattabi'una ahsana. Ulaika al-lazina hadahumullah Wa ulaika hum ulul albab baq Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azab an-nar Ibadallah Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan Wa ita'izil kurba Wa yanha'anil fahsyai wal munkar Walbaq Ya'izukum la'allakum tazakkaroon Fazkurullaha yazkurkum Wa shkuruhu ala ni'amihi yazidkum Wa lazikrullahi akbar Wallahu ya'lamu ma tasna'un akimus salah